Hai semua aku cuma punya dua terong nih dimasak gini aja ya yang praktis dan enak biar makannya bisa tetap lahap yuk masak bareng sampai selesai ya setelah terongnya dicuci bersih belah terongnya jadi empat bagian hati-hati ya kalau belah terongnya udah selesai satu kita belah yang satunya lagi ini di talenan aja ya yang tadi caranya agak horor, takut keiris soalnya terongnya ini agak keras nah terongnya jadinya seperti ini ya selanjutnya panaskan minyak secukupnya masukkan terong, goreng hingga kecoklatan dan teksturnya sudah lembek eh tapi tergantung selera sih kalau aku sukanya yang lembek gitu dagingnya Oh ya, ini minyaknya aku pakai bekas goreng ayam pungkep ya Biar meresap masuk ke dalam terong rasa bumbunya Kalau terongnya sudah matang, angkat dan tiriskan dulu sebentar Kalau minyaknya sudah tiris, pindahkan terongnya ke piring Terus penyetin deh pakai batu cobek Nah, seperti ini Kalau sudah, tambahin deh sambal di atasnya Di semua permukaannya ya Kali ini aku pakai sambal bawang yang sudah aku buat kemarin. Untuk resep dan cara buatnya bisa lihat di video sebelumnya ya. Atau bisa lihat deskripsi box video ini untuk link video sambalnya ya. Hmm, belum dimakan udah wangi banget. Terong penyetnya udah jadi. Gampang banget kan? Sekian dulu video kali ini. Semoga suka dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.